Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai, dan berada di sekeliling kita. Dengan demikian jika Anda didekati kucing, janganlah merasa jijik, karena kucing bukanlah merupakan hewan yang najis. Terlebih jika mereka mendekati kita saat makan. Karena tahukah Anda, bahwa kucing yang datang itu nyatanya, sedang membawa pesan atau sinyal, salah satunya dengan menatap kita tatapan kucing dimaknai sebagai pertanda bahwa dalam setiap rejeki yang kita dapat ada hak makhluk lain, termasuk kucing sehingga kita berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian rejeki tersebut untuk disedekahkan memberi makan kepada kucing tidak akan langsung mendapatkan balasan sebagaimana kita bersedekah pada manusia namun, dari hal itulah keikhlasan kita dapat teruji. Selain alasan tersebut, ada beberapa alasan lain, mengapa kucing menatap kita berlama-lama. Berikut beberapa alasan kucing menatap manusia. 1. Kucing sedang bahagia Ada kalanya kucing menatap kita dengan ekspresi santai, ekor bergoyang pelan, dan sekali-kali mengedipkan matanya dengan perlahan. Itu menunjukkan bahwa kucing sedang bahagia, dan ingin dekat dengan kita. Dua, Kucing sedang marah. Berbeda dengan ekspresi pertama, ketika kucing menatap tajam dengan duduk, atau berdiri kaku, telinga sedikit turun, pupil mengecil, dan ekor yang mengibas cepat ke kanan dan ke kiri, itu bisa jadi kucing Anda tengah marah, karena terganggu privasinya. Sebaiknya alihkan perhatian kucing agar kemarahannya tak menjadi-jadi. Anda bisa melemparkan mainan agar kucing mau mengejarnya, sehingga kemarahannya teralihkan. 3. Kucing Merasa Takut Jika ketika menatap kita kucing menekuk ekornya ke dalam, atau sambil bersembunyi di balik kardus, itu pertanda kucing merasa takut, dan terintimidasi oleh kedatangan kita. Bisa jadi, kucing takut karena kita habis melakukan gerakan, dan teriakan yang menakutinya. Atau, kucing ketakutan dengan suara-suara dari luar rumah, dan dia mengalihkan ketakutannya dengan menatap siapapun, yang tengah berdekatan dengan mereka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian makna tatapan kucing pada kita. Mari kita perlakukan hewan istimewa ini dengan bijak. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi kita semuanya dan dapat dijadikan pelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Robbal 'alamin. Walau alam Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.